serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia seputar Leslar tentunya baiklah persahabat Leslar, pun anda berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini persahabat dia cidukan vitamin, momen semalam persahabat dari Atik Batik Wow, Bunda Lesti dapat hadiah spesial batik ya Dari tentunya atik batik nih Masya Allah, mudah-mudahan berkah dan selalu diberikan kebahagiaan ya untuk mereka Mudah-mudahan Bunda Lesti sehat terus Dan tentunya kita tahan tentunya mendoakan yang terbaik ya Untuk Leslar Family Kemudian juga persahabat kita lihat juga di momen selanjutnya Ada momen yang sangat luar biasa untuk di Simak Persahabat ya ini momen saat Abang L mau pergi pamit dulu sama papapnya Masya Allah Abang L ini anak yang sangat pinter banget ya Masya Allah sebelum keluar BBL pamitan dulu sama papap Bilar Dan kita lihat mas dia ya Pengen minta gendong sama papapnya Dan oh, BBL tahu nih kalau papapnya nggak ikut pergi Cuman hanya memegang tangannya saja Inilah kebahagiaan yang kita dapatkan BBL anak hebat, anak yang sangat cerdas. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Al-Fatih, anak FC. Tentunya banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan, di antaranya dari akun Novita Wati Susi mengatakan, "Masya Allah, kau gemes banget melihat wajahnya Abang Al-Fatih. Masya Allah, banget ya, semuanya gemes." Melihat wajahnya, Abang El dan kita lihat juga persahabat ya, komentar selanjutnya dari akun Pawon Arsyam mengatakan, "Anak Papa banget, Fatih. Sehat-sehat saya, saya sayang begitu banyak ya doa, support, dan dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai keluarga Leslar." Selanjutnya, bersahabat kita simak juga di unggahan HIF500. Ini mengunggah sebuah kabar Lesti dari Rizky Bilar, terutama soal Rizky Bilar Usai jadi petualang cinta, ini alasan Rizky Bilar hentikan perjalanan di Lesti Ini ada di forecastnya Kak Fad Iskandar, Pak Sabed ya Apa memang tentunya sudah menghentikan petualangan cintanya aja? Alhamdulillah persahabat dia Bapak Bilar sudah menemukan tambatan hatinya, yakni Bunda Lesti yang tidak pernah persahabat nih. Diperhatikan di sini persahabat dia, Bunda Lesti ini tidak pernah menuntut seorang Rizky Bilar. Ini juga yang tentunya membuat Papa Bilar kagum dan bangga dengan sosok Lesti ya, Masya Allah. Mudah-mudahan rumah tangga mereka langgeng, rumah tangga mereka selalu diberikan kebahagiaan selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita simak juga persahabat ya, dari akun journey underscore mengatakan di kalimat komentar Akhirnya mendapatkan apa yang terbaik buat Papa B, Jodotiljana jana amin Tuh, Masya Allah banget ya, banyak orang-orang yang mendoakan untuk rumah tangga Lesti dan Rizky Billar. Dan kita lihat juga persahabat ya komentar selanjutnya dari akun fitrika.fitrika.3 mengatakan di kalimat komentar Pasangan adalah cerminan dari wanita yang baik, akan dapat pria yang baik, begitu juga sebaliknya. Betul sekali, Masya Allah. Kita lihat juga persahabat ya, tanggapan dari Anani Abadri 7462. Semoga pernikahan Leslar akan selalu abadi sampai tiljananya Allah keluarga sama wa harmonis dan tetap romantis sampai selamanya dan hanya maut yang memisahkan mereka amin. Insya Allah begitu banyak ya doa yang diberikan untuk ke rumah tangga Lesti dan Bilar. Kemudian juga bersahabat ya kita simak di diunggang IGSnya Technovi 10 jam yang lalu, tepatnya semalam saat di lapangan Badminton. Ini bertemu dengan Al-Ghazali Wow Dan tentunya bersahabat ya Kita salvo kalimat yang diposting Di rumah punya El Di sini punya Al Aduh cute banget ya Tenovi Masya Allah Di rumah ada Abang El Dan di lapangan badminton Punyanya Al Aduh Masya Allah Ini cute banget ya Mudah-mudahan Tenovi juga selalu sehat Dan selalu bisa menjaga Abang Fatih Kemudian tersahabat disimak juga Di unggahan Indosiar Bersiar, persahabat ya ini memposting sebuah postingan Abang L dan Baby Amina Ini ada ucapan persahabat ya, dari Abang Fatih Dede Amina selama tujuh bulan ya Hihi -hi, Abang Makasih katanya itu Masya Allah banget ya Ini percakapan antara Baby L dan Baby Amina Kita lihat slide kedua mau hadiah apa Amina kata Abang El nih. hmm apa ya Amina bingung, Aduh. <guluh> bingung banget tuh Amina dikasih apa ya sama Abang El, yuk bantu Amina pilih hadiah dari Abang El nih tulis di kolom komentar ya rekomendasi hadiah kalian tuh persahabat ya masya Allah, ini lucu dan sangat menggemaskan sekali percakapan antara Abang Fatih dan baby Amina. Kemudian selanjutnya persahabat yang kita mampir ke tentunya kabar trending dulu di YouTube persahabat ya. ini masya Allah banget kita lihat nih kabar trending hari ini persahabat ya di pertama itu masih Jesse Kancian persahabat ya dan kita lihat untuk vlog forecastnya Fadi Iskandar bareng Rizky Billar ini masih tentunya trending empat ini keren banget persahabat ya luar biasa trending empat. Untuk podcast Kak di Iskandar, bareng miskin bilang, mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu membawa berkah untuk banyak orang. Kita juga pastinya masih menunggu cidukan hingga vitamin terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya.